Hello Happy! Happy Learn English with Happy in the Wow! Well, hello Happy! Nah... Nggak kerasa nih ya, kita udah masuk di bulan Zulihiza nih Dan Insya Allah di tanggal 30 Atau kalau nggak salah nih, tunggu tanggal dulu ya Oh, ternyata tanggal 31 bulan Juli Kita akan merayakan Idul Adhani Nah, ternyata ada juga loh Bahasa Inggrisnya beberapa kata yang Menyangkut tentang kosakata kata Hari Raya Idul Adha Yang pertama, Hari Raya Idul Adha Kita bisa bahasa Inggris kan, menjadi The Feast of Sacrifice Nah, kosakatanya yang pertama nih Ada slaughterhouse. House House adalah bahasa Inggris dari tempat pemotongan hewan Atau tempat penyembelihan hewan Nah, yang kedua Pastinya dong yang disembelih apa? Semacam kambing, lembu, dan sapi kan? Nah, kalau kambing, bahasa Inggrisnya good Nah, kambing ini ada dua tipe nih guys Ada Billy and Nanny Billy sebutan untuk kambing jantan Dan Nanny sebutan untuk kambing betina And the next is Sheep herder Sheep herder artinya orang pengembangan Oke? Okay? Sheep herder kemudian lembu left next sapi cow kemudian ada slader man slader man penyembelih nah happy Eid al Adha 2020 make your family always happy prayers and billboard thank you for watching don't forget to subscribe ya